Zambi bercerita tentang sekelompok siswa yang tampak sengaja memasuki wilayah yang letaknya sangat tersembunyi yakni desa Zambi. Pada zaman dahulu, desa Zambi berisikan penduduk yang telah dibangkitkan dan kemudian berada dalam keadaan hidup dan mati. Setelah kejadian itu, kelompok siswa tersebut mulai merasakan gejala-gejala aneh yang datang silih berganti. ono hachikoi washin drama yang diperankan para aktris pendatang baru yaitu Inuma Ai, Akemi Maruka, Mirai Yujuna, Endoriota dan Kobojuka Airu menceritakan tentang murid pindahan yang misterius murid pindahan itu digosipkan ganteng, idol, pokoknya serba rupawan tapi dia sama sekali belum pernah kelihatan semua murid lain pun jadi penasaran terhadap murid baru tersebut tapi, Isui pintar, telat dan bernama Izumi tidak begitu tertarik dan hanya fokus belajar oleh karena suatu hal semuanya pun berubah rumah yang fresh satu ini memang rasanya fresh banget dan fresh dari segala material tapi dari segi para aktris soalnya aktris di sini notabene muka-muka baru jadi pas lihat wajahnya langsung berasa salingan diantara sekian aktris yang sudah sering nongkol di tv apalagi kemanisan dan kecantikannya yang juga tidak kalah sama artis yang sudah beken duluan psiko 100 menceritakan seorang murid kelas 2 SMP yang memiliki kekuatan Sikis. Sejak kecil, ia bisa membengkokkan sendok dan menggerakkan benda dengan pikirannya Tapi dia kurang mampu mengendalikan kekuatannya Saat ini, yang ia inginkan hanyalah bisa berteman dengan teman gadis sekelasnya Yang bernama Subomi. Di bawah bimbingan guru psikisnya Yang sebenarnya tak memiliki kekuatan psikis Ia menjalani kehidupan sehari-harinya Dan mencoba mencari arti dari keberadaan di dunia Sayai Noito berkisah tentang Ai Yamada yang bercita-cita menjadi seorang pelukis dan bekerja di sebuah izakaya ia terobsesi untuk pergi ke sebuah pulau bernama Inojima. setelah mendengar rumor tentang keberhasilan suatu hari Ai menemukan sebuah catatan bertuliskan jangan pergi ke Hinojima di sebuah meja yang ditinggalkan pelanggan yang pergi tanpa ke kasir dahulu lalu salah satu pelanggan lain bernama kisah Kita memberitahu Ai untuk tidak mengabaikan catatan tersebut semenjak itu Aiden dan Kiseki jadi saling berinteraksi dan pertemuan mereka seperti sudah ditakdirkan